Kondisi di wilayah Sadeng, para penghuni sudah mengungsi di. Satu ibu yang mau mengungsi karena rumahnya tergenang air. Setelah dia membereskan barang-barangnya, ibu ini langsung mau mengungsi. Dan itu adalah salah satu rumah yang terkena air. Ini airnya sudah masuk ke rumah. Dan di sini saya kira-kira kedalaman air. Untuk area di sini ada sekitar 55 cm. sampai 1 meter yang di rumah kalau di masuk, masuk ke dalam rumah uh, terima kasih sekiranya yes, terima kasih sekiranya mohon nanti nanti uh, Tuan, terima, kasih. terima kasih. Kampung almarhum Didi Kempot Gunung Kidul Sebagian ambiar terendam air dalam kapasitas yang cukup besar Air mulai mengenangi kampung nelayan dan kawasan pelabuhan Sadeng Sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi Genangan antara 0,5 meter hingga 1 meter Selain itu air juga menggenangi sekitar pom bensin Mulo di Jalan Raya Wonosari Baron di kawasan Karang asem, Wonosari, Gunung Kidul. Lokasi depan pom, depan SPBU Mulo. Banjir kondisi di kampung nelayan sudah terendam banjir kondisi di wilayah sadeng para penghuni sudah mengungsi di angkatan laut demikian laporan dari kami banjir sudah menggenangi wilayah perumahan sadeng Permukaan Kali Oya hutan bunder Gunung Kidul juga mengalami kenaikan. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan bagi warga di sana.